Berpuasa di bulan Ramadan Menjalankan sari'ah agama Sebulan penuh kita amalkan Jaga hawa nafsu kita besar Ada jumari tidak bisa berjabat Jika raga tak bersuah Bila ada kata membekas luka.